assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel beweja kreator alhamdulillah senang sekali saya dapat hadir kepada anda untuk membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua pada pertemuan kali ini, saya akan tunjukkan kepada Anda Cepat membuat detail tulangan bodasi telapak dengan cara cepat Dan setelah tutorial ini, saya akan lanjutkan dengan pembuatan portal lantai 3 Sesuai dengan permintaan netizen pada tutorial yang komen di Youtube ini Oke, sekian sambutan dari saya Penungsa Semoga bermanfaat dan enjoy your work We were happy to Selamat menyaksikan Oke, kita mulai saja dalam pembuatan kolom bertulang. Saya buat garis di sini dengan ukuran 270 mm. Saya akan membentuk persegi ya. Di sini juga 270 mm. Saya menggunakan satuan milimeter. saya tidak memasukkan rumus 270,270 270 enter ya karena tidak begitu akurat saya select, double klik lalu control move, saya copy saya letakkan pada sebelah kanan lalu pada area ini saya buat circle sebagai diameter dari pembesiannya saya masukin nilai 7 mm ya, double klik, my group cara mendapatkan titik tengah dari circle ini berikut tekan M, arahkan pada area sisi lalu pelan-pelan arahkan ke titik tengah nah, sehingga kita sudah mendapatkan titik tengah dari circle tersebut klik lalu letakkan pada titik ini ctrl move letakkan pada titik ini ketik garis miring, dua enter oke okay. select dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini ya yeah lalu Control Move garis miring 2 Enter Oke hapus circle tengah itu lalu Select Micro. Setelah itu kita beralih ke area persegi ini. Kita akan membentuk kolom dan pondasi telapak ya. Saya masukin nilai dengan ketinggian 8000 mm Oke seperti itu. Lalu leher dari pondasi telapaknya saya masukin kedalaman 800 mm. Lalu saya bentuk pondasi telapak di sini saya option area luar langsung masukin nilai 500 mm. Oke, saya push. Saya masukin nilai 300 mm. Oke, lalu saya buat garis ulang. Double klik. Oke setelah itu saya double klik pada bagian ini my group dan my component area ini juga double klik my group dan my component saya select keduanya control lalu control move untuk kita copy ya setelah itu saya hide keduanya cut saya buat garis ulang di sini Lalu saya buat lekukan sini ya, itu. Lalu saya buat titik tengah, buat garis pada titik tengah ya. agar lekukan ini sama antara atas dan bawah. Maka kita select pada bagian ini, move lalu kita mirror dari atas ke bawah pilih blue direction, hindain letakkan pada titik ini garis tersebut, select titik tengah, setelah itu saya select pada lekukan tersebut, saya kontrol move, saya mirror, pilih green direction, saya kontrol move, letakkan pada sudut ini, seperti itu saya double-klik lalu delete select pada permukaan ini saya follow me, lekukan ini oke okay, seperti itu saya select pada bawah ini saya follow me, lekukan ini ya sudah okay, selesai saya select juga pada area ini lalu saya follow me, lekukan ini oke okay. lalu saya double-klik control select ya yeah. lalu saya hide nah, saya hapus garis pada area dalam dari kolom tersebut. Lalu saya munculkan lagi area yang tadi kita hide Oke, lalu saya klik, -klik tiga kali, klik kanan, pilih soften untuk menghilangkan garis mengganggunya. Oke, area ini kita head. Ya, setelah itu saya kontrol move, okay. letakkan pada titik ini, ya yeah, seperti itu, saya head, option dan F, saya masuki nilai 500 mm saya double klik micro, lalu saya angkat ke arah atas beberapa milimeter saya double klik. Kita buat garis sambungan di sini. Ya seperti itu, lalu saya delete pada area ini. Lalu permukaannya saya delete juga. Oke. Okay. Kita select yang tadi kita buat. Lalu saya akan munculkan tool sandbox di sini. View, toolbar. Saya turun bawah Sunbox oke, sudah muncul, saya pilih tool drive ya oke, lalu saya select fondasi telapaknya oke, sehingga memunculkan garis seperti ini ya. Garis ini akan kita jadikan sebagai jalur volume untuk membentuk pembesian oke. Lalu saya klik tiga kali, saya warnai sewarna abu-abu lalu saya select kemudian klik kanan pilih select all what same material okay. delete sehingga tersisa garis itu aja ya untuk memunculkan perintah pan ya maka anda tekan shift tahan, setelah itu tekan scroll mouse tahan lalu geser karena persegi ini sudah tidak kita perlukan maka kita delete oke, okay. kita munculkan lagi area di atas kolom ini kita unhide Plus. Lalu saya explode Saya double klik, Delete Ambil tool pan okay. Geser pelan-pelan Saya akan follow me ya Saya explode circle ini Klik 3 kali garis di bawah circle tersebut Lalu follow me permukaan circle tersebut Lakukan hal yang sama pada area lain okay. Area ini juga Explode Klik 3 kali Lalu follow me Gunakan perintah pan untuk menggeser antara satu ke tempat lainnya. Ya, kita lihat hasilnya pada area bawah, sehingga di sini sudah terbentuk pembesian. Ya, tapi di sini ada garis-garis yang mengganggu. Ya, untuk menghilangkan garis tersebut, klik tiga kali, klik kanan, pilih soften maka muncul kolom seperti ini ya. Lalu klik pada bagian ini. Ya, sehingga garis tersebut hilang. Lakukan hal yang sama pada area lain. Oke. Lalu saya edit komponen ini. Apabila kita edit komponen ini, maka pada area ini juga ikut teredit ya. Saya unhide Lalu saya akan membuat circle yang sama pada area ini. Saya copy circle ini ya. Saya Ctrl C. Oke. Okay. Lalu saya masuk ke dalam group komponen sebelah ini. Saya double click. Setelah saya masuk ke grup persegi ini, lalu saya double click juga saya my group dan my komponen. Oke. Okay ini saya kontrol move letakkan pada titik ini ketik garis miring yang enter oke okay. escape keluar dari grup kemudian kita eksekusi pada bagian ini saya double click double -click my group dan my komponen saya tekan m klik titik ini sudut ini kontrol lalu letakkan pada titik sudut ini garis miring 5 enter oke okay. setelah itu saya skip masuk ke area ini saya double klik lagi saya buat lekukan pada area ini oke okay. saya ambil titik tengah pada area garis sebelah kanan tujuan saya buatkan seperti ini agar lukukannya sama kiri dan kanannya ctrl move pilih mirror right direction dari kiri ke kanan saya pindahin letakkan pada titik ini ok select ctrl move saya mirror dari atas ke bawah, pilih blue Direction letakkan pada titik ini oke okay. delete delete pada area ini oke okay. kita munculkan circle yang tadi kita copy, ctrl V saya tekan M ambil titik tengah oke okay, seperti itu lalu saya letakkan pada titik ini saya geser lurus ke sebelah kiri masukin nilai 8 mm oke okay. saya explode select permukaan lalu volume permukaan circle oke okay klik Reversive Vases klik untuk mendelect permukaan skip query group tinggal pada area ini karena pembuatan lekukan pada area ini agak kesulitan maka kita copy ke area depan control move sehingga memudahkan kita dalam membuat lekukan pada area ini oke okay double click saya buat lakukan di sini oke, seperti itu lakukan seperti hal yang tadi saya tunjukkan lalu, ctrl V munculkan circle tadi oke, ambil titik tengah letakkan pada area ini lalu geser ke kiri, masukin nilai 7, lalu explode circle tersebut, select permukaan area ini, lalu follow me permukaan circle, double klik, hapus permukaan, escape, okay. delete pada area ini, ya yeah. sehingga berbentuk seperti ini, ya escape, keluar dari grup, kita lihat hasil pada area ini, buatan tulangan untuk area telapak sudah selesai tinggal kita membuat area keliling dari kolom tersebut cara membuatnya saya dua klik saya ctrl C seperti ini lalu saya ctrl V pada area ini saya buat lakukan ya. tekan key kontrol, lalu putar ketik X 3 enter Oke okay. saya buat diameter circle agak kecil saya masukin diameter 4mm saya double klik my group lalu pindah rotasi 90 derajat tekan M cari tanda merah pada sisi circle ini untuk kita rotasi seperti ini ya 90 derajat oke setelah itu ambil titik tengah ya letakkan pada area ini geser ke sebelah kanan masukin nilai 5 mm oke, seperti itu lalu saya explode select pada area ini, lalu follow me Oke, seperti itu, saya ambil titik tengah dari area ini klik tiga kali, my group Oke, arahkan pada titik tengah, control lalu letakkan pada area atas ini Oke, seperti ini, lalu saya geser ke jarak 150 mm eh, karena masih belum pada titik tengah saya geser lagi beberapa cm subkin nilai 10 select pada pemisian ini lalu control move control lalu pindah lurus ke bawah untuk menandakan garis itu lurus ke bawah garisnya berwarna biru ya ketik garis miring 85 enter Uh, untuk kali ini pembesian untuk fondasi trapak sudah selesai ya berikutnya saya akan tunjukkan kepada Anda membentuk detail portal lantai 3 saya akan masukkan pembesian ini dalam komponennya